update dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk kabar terbaru di pagi hari ini Sebelumnya kita mendapatkan kebahagiaan semalam Di hari spesial perayaan ulang tahun Dede Lesti Para sahabat ya Yang mana tentunya banyak sekali kejutan Dan tentunya surprise yang diberikan dari keluarga besar yang mana sebelumnya para sahabat ya Lesti kejora mendapatkan surprise dari keluarga tercinta nih wow luar biasa mudah-mudahan keberkahan dan barokah selalu diberikan kepada Lesti amin ya robbal alamin selain dari orang-orang terdekat dan teman-teman terdekat yang mengucapkan para sahabat ya di sini ada bos besar Antv Pak Otis di akun Instagram pribadinya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lesti Kejora persahabatnya. ya. Disitu dituliskan dalam sebuah kalimat caption selamat ulang tahun Adinda Lesti Kejora. Semoga dengan bertambahnya usiamu semakin bertambah pula rezeki kesehatan dan umur yang bermanfaat serta kebahagiaan yang selalu menyertaimu dan juga semoga dilancarkan segala rencana baik dedek dengan Rizky Bilar Terus berkarya dan tetap humble dan selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang Amin Luar biasa Pak Sahabat ya Doa terbaik dari orang hebat sekaligus dari orang baik Seperti Pak Otis Pak Sahabat ya Tentunya mudah-mudahan doa baiknya diijabah Dan tentunya kita juga selalu kompak mendoakan yang terbaik untuk Lesti kejora. Dan berikutnya para sahabatnya selain bos besar ANTV, bos besar Indosiar pun Ibu Harsiwi mengucapkan ulang tahun kepada Lesti para ya, Selamat ulang tahun anakku Lesti kata bunda ya wow Mama doakan semoga panjang umur bahagia, sejahtera, sukses dan selalu diberkahi Allah Semoga juga semua rencana mengarungi kehidupan di masa depan dengan kakak Bilar tercapai Dan menjadi pasangan tauladan Mama selalu bangga dan sayang sama dede dan kakak, luar biasa persahabat ya. Tentunya doa terbaik juga yang tulus diberikan oleh Ibu Harsiwi untuk Lesti dan Rizki Bila sahabat ya. Luar biasa, mudah-mudahan tentunya kita semua selalu bahagia dan selalu mendapatkan kejutan dari idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat ya, selain dari dua bos besar, TV, bersabat ya di sini, tentunya ayah kejora pun sang ayah mengucapkan ulang tahun untuk sang anak tercinta di situ memposting sebuah postingan bersama Lesti dan ada kalimat ucapan doa yang sangat tulus dari sang ayah di situ ayah kejora menuliskan dalam sebuah kalimat caption. Winu jeng tepang tahun geni Lesti kejora semoga panjang umur sehat selalu amin pokoknya mah Bapak sayang pisan Kak Dede luar biasa tentunya sayang banget sama Lesti mudah-mudahan bisa bahagia bersama Bilar Pak sahabat ya doakan yang terbaik Selain ayah kejora Om Kevin pun Pak sahabat dia ya, mengucapkan Tentunya selamat ulang tahun kepada Lesti, barakallah fi umri, teteh dede, Lesti Kejora, semoga selalu dalam lindungan Allah, subhanahu wa ta'ala, pokoknya doa terbaik buat dede, masya Allah, doa terbaik selalu diberikan dari orang-orang terdekat dan keluarga dekat, persahabat ya, luar biasa, mudah-mudahan doa baik semua selalu diijabah. amin, ya rabbal alamin. Dan berikutnya, sang calon mertua pun tak kalah ikut untuk memberikan ucapan selamat kepada Lesti, sang calon menantu persahabat, ya, Kita di akun pribadinya, Papa Daniel, Mengunggah sebuah postingan video Dede Lesti bersama Rizky Bila. dan ada ucapan selamat ulang tahun di situ dalam sebuah kalimat caption: "Happy birthday, barakallah, fi umrik, at Lesti Kejora. Masya Allah, rasa ya, luar biasa, ucapan yang sangat tulus juga diberikan." Tentunya dari sang calon mertua Kepada sang calon mantu Si cantik, si gelis Lesti kejorang Dan selanjutnya para sahabat, ya Kita lihat juga ada ucapan Dari Kak Airin Tanu para sahabat, ya. Luar biasa juga Ucapan selamat Ulang tahun diberikan Kepada Lesti dari Kak Airin Tanu para sahabat, ya. Tentunya dukungan Dari orang-orang baik, memang luar biasa Banyaknya, tanpa kita ketahui Orang-orang hebat orang-orang baik selalu mendoakan yang terbaik juga untuk Lesti maupun Rizky Bilar dan ke kabar berikutnya persahabat kita mendapatkan kebahagiaan dari Rizky Bilar yang ngasih kejutan untuk ulang tahun Lesti persahabatnya kita lihat di sini tentunya Rizky Bilar merayakan hari ulang tahun Lesti dengan syukuran persahabat masya Allah. Luar biasa, di situ kita lihat Ridal LSD sedang memotong nasi tumpeng persahabat ya, yang mana ini bentuk rasa syukur. Alhamdulillah persahabat, masya Allah ditemani oleh sang calon suami yang selalu memberikan kejutan spesial, bahagia yang membuat kita bangga persahabat ya. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan melaksanakan syukuran, tentunya semua niat baik mereka dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Dan kita lihat juga keunggang berikutnya Duunggang spesial dari Ayah Kejora juga Yang memposting sebuah momen spesial semalam Bersahabat ya Wow luar biasa Tentunya makin nempel aja nih Sang calon suami Rizky Bilar Kepada sang calon istri Lesti Kejora Tentunya terlihat dari raut wajah Bang Bilar Sangat bahagia ya Wow luar biasa Mudah-mudahan kebahagiaan juga Selalu diberikan kepada Lesti Maupun Rizky Bilar dan selanjutnya, persahabat ya ini yang lagi heboh banget nih masalah baju Rizky Bilar semalam. Kita lihat aja ke postingan berikutnya. Yang mana di sini baju abang bilar salah kancing, persahabat ya ini rame banget nih di sosial media. <guluh> Kita lihat di sini banyak sekali komentar. Dari kasar underscore mengatakan jangan sampai masuk lan Min kasian osas Wow. <guluh> Selanjutnya ada komentar dari akun Nyonya Arhizmat mengatakan mungkin itu tren 2021 min katanya ya ini lagi heboh banget di media sosial persahabat ya soal tentunya baju yang dipakai oleh Abang Pilar emang tentunya salah kancing persahabat ya tetapi kita doakan yang terbaik mudah-mudahan dengan melaksanakan dengan mengadakan acara syukuran ini tentunya niat baik mereka dilancarkan dan disukseskan amin ya robbal alamin dan kita lihat juga persahabatnya kugian on kevin di sini kita lihat mengunggah sebuah postingan bersama rizky bilar dan perhatikan foto yang di belakang persahabatnya itu ada bang Bensi kumbang yang katanya pulang ke batam di situ kita lihat, ternyata nongol di rumah Dede. Mano. Masya Allah, kejutan dari keluarga memang luar biasa. Tidak ada yang tahu, tentunya tiba-tiba ada muncul. Mudah-mudahan, tentunya. Keluarga besar Lesti dan Rizky Bila selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Ucapan yang tentunya diberikan oleh Rizky Bilar tetap pantengin Channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Persahabat, bagi mata kalian? Silahkan berkomentar. Puan menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.